Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Kali ini konten kali ini untuk membahas tempat-tempat pesugihan atau penglarisan, di mana ciri-ciri warung seseorang yang memiliki tempat usaha warung restoran yang melakukan pesugihan atau penglarisan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Tunggu terus, ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari TV. Oke? Di sini saya masih membakar kemenyan biar ada daya magisnya walaupun ini pagi-pagi dan siang-siang dan saat ini ratu kita sedang menikmati sunset atau apa ya terbitnya matahari mentari pagi ini sambil rokok-rokokan cuman sayang tidak ada kopi pahitnya ini guys lalu apa aja Ciri-ciri uh, Tempat usaha Warung, restoran Atau tempat makan yang uh, Menggunakan pesugihan atau penglarisan Oke, okay, to the point. Langsung saja Biasanya ciri-cirinya itu Kalau dibawa pulang nggak enak Ya Apakah teman-teman pernah uh, Merasakan atau Pernah mengalami hal tersebut jadi ketika kalian beli makanan ya Apa gitu Jualan apa gitu <tuh> e, Ketika kamu makan di lokasi TKP Atau tempat kejadian perkara e, Itu enak Makanannya enak lezat Dan bahkan kamu bisa ketagihan di situ Namun ketika e, Kamu membeli makanan Terus kamu bawa pulang Itu biasanya rasanya itu tidak seperti ketika kamu makan Di lokasi di tempat tersebut Maksudnya kurang enak Ya maksudnya Yang jelas rasanya berbeda Bahkan Perbedaannya 180 derajat Ketika kamu makan di lokasi TKP Tempat kejadian perkara Dan kamu Makan di rumah Atau kamu bawa di luar lokasi tersebut Pernah enggak teman-teman Kalau pernah silakan teman teman komen eh, testimoni eh, pengalaman teman-teman ini sambil saya ngerokok-rokok biar enak ya terus yang kedua berdasarkan penelitian saya berdasarkan pengamatan saya saya sebagai pakar metafisika pakar spiritual dan supranatural Biasanya tempat tersebut itu lembab Kotor Agak kumuh tapi rame Pernah nggak teman-teman lihat e, Tempat makan e, Tempatnya itu lembab Kotor, kotor banget lah Ibaratnya kan kalau tempat makan kan Memang harus ikinis, harus bersih Ya kan Harus nyaman Tapi ada tempat usaha e, Tempatnya itu kotor Kumuh itu bahkan lembab Tapi rame pernah nggak teman-teman lihat? kalau teman-teman lihat, silakan uh, melihat kejadian tersebut. silahkan uh, teman-teman komen. karena uh, bangsa gaib atau bangsa jin penglarisan atau kodamnya pesukian, perewangannya pesukian atau penglarisan itu suka tempat-tempat yang uh, agak lembab, terus agak kotor dikit lah gitu. itu. itu ciri-ciri kedua. Uh, sambil menikmati suasana sunset ya enak banget karena uh, saya ratu bidadari selain menyukai atau mencintai sunset saya juga mencintai keindahan laut hobi saya memang uh, melihat atau menikmati sunset uh, terbitnya matahari maupun tenggelamnya matahari dan laut itu saya suka banget sambil rokokan ya guys ini saya sambil bakar-bakar menyan jadi saya menikmati sunset juga sambil bakar menyan juga guys terus yang ketiga ciri-ciri yang ketiga adalah biasanya tempat-tempat usaha atau warung restoran, kafe yang menggunakan penglarisan atau pesugihan biasanya memiliki tempat khusus tempat sakral tempat khusus yang dimana bahkan karyawannya saja nggak boleh masuk apalagi orang lain karyawannya saja tidak boleh masuk apalagi orang lain jadi dia ciri-cirinya memiliki tempat khusus itu ciri-cirinya apakah teman-teman bayang pernah bekerja di sebuah resto di sebuah kafe di sebuah warung atau tempat makan di mana majikan kalian, bos kalian memiliki tempat khusus yang tidak sembarangan orang, tidak semua orang diperbolehkan masuk. Kalau ada, silakan komen eh, di komen, kolom komentar Ratu Bidadari TV. Uh, baunya enak banget guys, bau menyanyi luar biasa. terus ciri-ciri yang keempat biasanya ya biasanya itu ada alat atau tempat cucian cucian piring atau cucian anulah dapurnya itu jauh dari lokasi uh, warungnya ya maksudnya gini Katakan di depan itu kan buat makan-makan, itu buat jualan, terus dapurnya atau tempat cuciannya itu agak jauh, dan itu pun ada semacam kobokan atau cucian piring khusus yang tidak boleh sembarangan orang mencuci di situ, kecuali orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk mencuci. Pernahkah kalian melihat itu? Jika melihat, silakan komen. Sambil menikmati <laughs> sunset, suka banget, gue guys. Hmm, sambil asap-asapan juga, itu enak banget, guys. Tempatnya indah banget, terus ciri-ciri yang kelima buat temen-temen ini hanya sebuah edukasi, karena saya sendiri sebagai seorang... Spiritual, Saya juga seorang supranatural Indigo Dan hampir setiap hari Saya menangani pasien-pasien saya Yang terkena sihir, telur, santet Bahkan membuka tempat-tempat usaha Membuka aura tempat usaha Atau memindah tumbal-tumbal Jadi saya paham tentang dunia tersebut Dan ciri-ciri yang kelima ini guys biasanya tempat tersebut akan libur atau berhenti eh berhenti ya maksudnya apa ya maksudnya tutup di hari-hari tertentu jadi tutupnya bukan karena hari merah tutupnya bukan karena apa cuman dia akan tutup ketika hari-hari khusus hari-hari tertentu menurut dia itu ciri-ciri yang kelima, tapi di sini buat teman-teman, gak boleh sujon, gak boleh berpikir negatif. Ambil posisi positifnya dari konten saya dan ambil sisi uh, edukasinya, hilangkan yang negatif. Ini hanya sebuah pembelajaran edukasi buat teman-teman, ya. Jika kalian, teman-teman, punya uh, pengalaman atau pengetahuan. Silakan komen Ke kolom komentar Ratu Bidadari TV Jika saya tertarik Dengan komentar kalian Mungkin saya akan Jadikan konten Oke buat teman-teman Itulah 5 ciri-ciri Seseorang yang menggunakan pesugihan Atau penglarisan Jangan lupa di like, komen, share Channel Youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum Salam Rahayu Dari saya Ratu Bidadari